Emas bullish waspadai karena sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan emas US terlihat kembali berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga emas US di sedang berkonsolidasi. Jika pergerakan emas US di harga bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1834,57 sampai 1825,55 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1855.54 sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1825.55 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1810.97 sekian analisa forex untuk tanggal 20 Mei tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212